Sini, <laughs> Nyetar, Abang ulang tahu sekarang ya. Ayo, Mas -mas dalam dua bilang. berdua. Nggak, abang tahu. Ayy, nang. Nang. Nang. hari ini. akan Tuhan, biarlah er, ke depan Kau yang menjaga Tuhan Masa depannya aman dalam tangan Tuhan, pacitan, amin Boleh ada, Tuhan, untuk jere setiap hari Hanya bersyukur buat umur jere 4 tahun Dalam nama Yesus. Jesus Berkati jere, kedua orang tuanya Semua teman-teman yang di sini bahkan keluarga besar Hanya serahkan hidup jere, Tuhan Masa depannya hanya ke tangan Tani, Jesus doa, haleluya, amin suara kini suara Penduduk yang terkenal di Indonesia, Sehat hal, Pelukan Pelukan Um, um, uh. ya, ulang tahun jadi panjang, panjang, mur, lihat ya, lihat ya, peluk, peluk, peluk, peluk, peluk, peluk, peluk, peluk, apa jangan dijual? kita selamat Lupung lagi nolong tak? Perlu Ya. perlu, yeah. Punya oh, oh, video no? Nah? Usianya oh, punan no, sorangan. Jadi anak yang baik, anak yang tak akan tuhan tuk sama mami papinya ya. Nampaklah. Yeah. Yeah. Ini, apa yang sih? Mari lihat tu barang punya ini. Wow, wow, wow! Nah. Ini dari opung. Salam opung ya cium. Salam, ya, salam. Eh! Siap, ya ada. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Nah, ini dari siap, itu dari tapi Ini dari Papi, tunjukkan, Tunggu, dulu, tunjukkan, tunjukkan tunjukkan, tunjukkan. Ini dari Papi, jerre Terima kasih, papi. ya, Papi. Terima dari, kasih ini dari tulang Tulang boyo, terima tulang boyo. ya, tulang Terima tulang tulang sini ini Ayo, koi. Kamu